Pernahkah kalian merasakan tidur gak pakai kasur? Apa bisa ya tidur nyaman dan nyenyak tanpa beralaskan kasur? Di dusun ini semua warganya dilarang tidur di atas kasur. Dusun unik ini bernama Dusun Kasuran yang terletak di desa Margodadi, kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Lokasinya 6 km sebelah utara di Pasar Godean, Sleman atau Barat Laut, kota Yogyakarta. Larangan berupa tidak boleh tidur di kasur ini sudah menjadi kepercayaan warga dusun kasuran turun-temurun. Dipercaya, mereka yang melanggarnya akan terkena sial atau terjadi musibah. Meski demikian, warga bisa tidur di kasur bila sudah melakukan ruwatan. Tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dulu. Larangan ini bermula dari kisah di masa lampau yang diceritakan oleh tetua desa turun-temurun. Kisah ini bermula dari pasangan suami istri, yaitu Kiai Kasur dan Nyai Kasur. Keduanya berbeda pendapat saat akan turut berperang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Kiai Kasur ingin ikut berperang, namun Kiai Kasur menolak karena perbedaan pendapat itu. Kemudian mereka berpisah. Kiai Kasur kemudian tinggal di Kasuran Wetan, sementara Kiai Kasur tinggal di Kasuran Kulon, yang terletak bersebelahan dusunnya. Mereka juga membuat perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah warga yang menetapi tempat itu kelak tidak boleh tidur menggunakan kasur. Perjanjian itu terus ditaati penduduk yang tinggal di sana hingga kini. Selain itu, antara warga Dusun Kasuran Wetan dan Dusun Kasuran Kulon, tidak boleh ada yang saling menikah. Kepala Dusun Kasuran Wetan mengatakan, sebenarnya warga setempat boleh saja tidur menggunakan kasur, namun hal itu dilakukan setelah mereka melalui proses ruatan. Ruatan itu harus dilakukan seluruh warga bersama-sama. Tapi karena masih banyak warga yang ingin mengikuti tidur tanpa kasur, jadi ruatan ini tak pernah dilakukan. Ia juga bercerita pernah ada warga luar desa yang pindah ke dusun tersebut. Ia kemudian membawa kasur dan tidur di kasur. Anehnya, tiap hari Jumat, ia menjumpai seekor ular melingkar di kasur miliknya. Karena itu, ia langsung membuang kasur dan tak lagi tidur menggunakan kasur di rumahnya. Tak hanya itu, peristiwa aneh lain pernah terjadi di tahun 1986. Saat itu ada seorang petugas Brimob yang pindah tugas ke wilayah kasuran. Saat perpindahan itu, ia membawa seluruh peralatan rumah tangga termasuk kasur miliknya. Karena tak tahu pantangan itu, ia tidur menggunakan kasur. Tak berapa lama kemudian, ia mengalami sakit keras, sehingga warga sekitar berdoa untuk kesembuhannya. Ketika anggota BRIMOB itu sembuh, lantas kepala dusun kasuran wetan menjelaskan, warga di dusun kasuran wetan tidur menggunakan alas spons. Dan memang hampir 90% warganya masih tidur dengan spons. Berbeda dari kasuran Wetan, 90% penduduk dusun kasuran Kulon masih tidur menggunakan tikar. Anehnya, walau banyak yang tidur dengan tikar, tapi tak banyak warga di sini yang mengalami sakit seperti sesak napas atau sakit lainnya karena tidur tanpa alas kasur. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya.